silahkan hubungi admin kami yang kontaknya tersedia di kolom deskripsi. Baik sebelum kita ke topik pembahasannya disini saya informasikan terlebih dahulu buat kamu yang hobi seputar dunia burung ataupun mendengarkan suara kicauan burung silahkan subscribe channel di bawah ini dan kunjungi channelnya linknya ada di kolom deskripsi. Baik kita kembali ke topik pembahasannya yaitu zodiak yang cocok berpasangan dengan seorang libra. Di sini saya informasikan kembali bahwasanya ramalan ini bersifat umum tidak cocok untuk semua orang dan semua energi. Jika kamu merasa cocok dengan ramalan ini, silahkan stay tuned di channel ini. Dan jika kamu merasa kurang cocok, silahkan cari yang lebih cocok kepada energi Anda. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mengambil kepada kartu yang pertama zodiak yang cocok berpasangan dengan seorang Libra. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu kepada zodiak yang kedua yang cocok berpasangan dengan seorang Libra. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu yang ketiga zodiak yang cocok berpasangan dengan seorang Libra. Dan selanjutnya kita akan mengambil kartu yang keempat, yaitu zodiak yang cocok berpasangan dengan seorang diva. Jika kartu zodiak sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh masing-masing zodiak yang cocok berpasangan dengan seorang diva. Pertama di sini adalah support energi kepada zodiak yang pertama, selanjutnya support energi kepada zodiak yang kedua, selanjutnya support energi kepada zodiak yang ketiga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 Nine of One ataupun 9 tongkat untuk zodiak yang pertama yang cocok berpasangan dengan zodiak Libra yaitu zodiak Virgo yang diangkat kelahiran 22 Agustus sampai dengan 22 September dan untuk kategori kecocokan yang mereka miliki adalah di dalam kategori karir dan pekerjaan di sini seorang Virgo akan terus memperhatikan karir seorang Libra dan terus mengingatkan kepada seorang Libra untuk mendapatkan karir yang lebih bagus lagi dan di sini juga seorang Virgo akan memberikan saran motivasi serta masukan dan jalan kepada seorang Libra untuk mendapatkan karir yang lebih bagus lagi di masa depan mereka dan disinilah kepercayaan seorang Libra akan ia berikan kepada seorang Virgo di dalam suatu hal hubungan asmara dikarenakan seorang Virgo memperhatikan karir dan pekerjaannya dan untuk support energi yang dapatkannya adalah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 The Hanged Man. secara umumnya The hangman itu diartikan pasrah tetap yakin namun di satu sisi ia berkeyakinan bahwasanya ia mampu untuk melakukannya dan jika kartu The Hanged Man kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini seorang Virgo selalu memperhatikan seorang libra di dalam kategori karir dan pekerjaan sehingga seorang libra akan menjaga Pekerjaannya lebih bagus lagi, yang mendukung keuangannya lebih bagus lagi di masa depan mereka. Dan tindakan Virgo tersebut didukung oleh seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun. Dan the engagement di sini menggambarkan seorang Virgo akan pasrah dan yakin kepada seorang Libra bahwasanya Libra mampu untuk mendapatkan kategori karir dan keuangan yang lebih bagus lagi di masa depan mereka bersama seorang Virgo. Sehingga di sini intensitas kecocokan mereka berada di angka 90% cocok sampai tua. Selanjutnya kita kartu zodiak yang kedua dan kartunya adalah Ten of Swords ataupun 10 pedang. Untuk zodiak yang kedua kita mempunyai zodiak Scorpio yang diangkat kelahiran 23 Oktober sampai dengan 22 November. Untuk kategori kecocokan antara Scorpio bersama seorang Libra itu mereka dapatkan di dalam kategori kesehatan. Di sini seorang Scorpio selalu memperhatikan kesehatan seorang Libra dan memberikan perhatian yang penuh kepada seorang Libra. Disinilah kenyamanan ataupun ketenangan didapatkan oleh seorang Libra apabila berpasangan dengan seorang Scorpio. Di sini juga kelihatan bahwasanya ketulusan yang diberikan oleh Scorpio kepada seorang Libra itu merupakan tulus dari dalam hati tanpa membutuhkan bantuan dari seorang Libra. Di sini juga seorang Scorpio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 Seorang Scorpio memberikan perhatian yang penuh kepada seorang Libra di dalam kategori kesehatan sehingga di sini seorang Libra merasa nyaman bila bersama dengan seorang Scorpio dan tindakan Scorpio tersebut mendapatkan dukungan dari seseorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya tidak lain dan tidak bukan adalah sahabat karibnya sendiri dan jika kartu orang gem kita gabungkan dengan kartu zodiak yang kedua yaitu Scorpio di sini menggambarkan Scorpio memang pasrah, namun di satu sisi ia yakin bahwasannya seorang Libra mampu menjaga kesehatannya lebih bagus lagi dan fokus untuk menstabilkan kesehatannya di masa mendatang. Dan tindakan itu didukung oleh sahabat mereka sendiri, seorang wanita yang sudah matang pikirannya ataupun sudah dewasa. Dan di sini intensitas kecocokan yang mereka miliki adalah di angka 80% cocok sampai tua. Selanjutnya kita kartu zodiak yang ketiga dan kartunya adalah nine of pentacle ataupun sembilan koin untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai zodiak Aquarius yang diangkat kelahiran 20 Januari sampai dengan 18 Februari untuk kecocokan yang dimiliki oleh seorang Aquarius bersama seorang Libra itu di dalam kategori keuangan dan di sini juga mencolok kepada kategori pengertian dan kasih sayang. Di sini juga menggambarkan bahwasanya seorang Aquarius akan terus menyokong dan mensupport seorang Libra agar mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi di masa depan mereka. Dan di sini seorang Aquarius memberikan peluang kepada seorang Libra dan menunjukkan peluang yang harus dijalani oleh seorang Libra untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi di masa depan mereka. Dan disinilah seorang Libra akan menaruh rasa percaya dan menaruh simpati kepada seorang Aquarius sehingga di sini seorang Libra akan merasa nyaman apabila berkampingan dengan seorang Aquarius. Dan untuk support energi yang dapatkannya adalah Page of Pentacle. Secara umumnya Page of Pentacle itu diartikan seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun dan di sini menggambarkan seorang Aquarius akan fokus dan akan mensupport serta memberikan masukan kepada seorang Libra untuk mendapatkan peluang dan mengambil peluang tersebut agar keuangannya lebih bagus lagi di masa depan mereka. Dan Page open tackle itu ialah dukungan dari seorang anak yang tidak lain dan tidak bukan adalah anak mereka sendiri. Dan jika kartu doang Hanged kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga yaitu zodiak Aquarius di sini menggambarkan seorang Aquarius akan mendukung seorang Libra agar lebih fokus dan lebih bagus lagi. Untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi di masa depan mereka yang didukung penuh oleh seorang anak mereka yang usianya tidak lebih dari 15 tahun, dan dengan kaitan di sini menggambarkan seorang Aquarius dan seorang Libra pasrah, namun mereka yakin dapat memperjuangkan keuangan yang lebih bagus lagi di masa depan mereka sehingga di sini intensitas kecocokan yang mereka miliki adalah di angka 89% cocok sampai tua. Selanjutnya kita kartu zodiak yang keempat dan kartunya adalah... Three of pentacle ataupun tiga koin. Untuk zodiak yang keempat kita mempunyai zodiak Aries yang diangkat kelahiran 21 Maret sampai dengan 20 April. Untuk zodiak yang keempat mereka mendapatkan kecocokan di dalam intensitas keuangan dan di dalam kategori keuangan. Dan di sini seorang Aries bukan memberikan jalan ataupun motivasi kepada seorang Libra untuk memacu di dalam hal segi keuangan. Namun di sini seorang Aries mencolok kepada Seseorang yang memberikan support ataupun motivasi kepada seorang Libra untuk saling berbagi pada orang yang membutuhkan, dan di sini seorang Libra akan memberikan respon positif kepada seorang Aris yang memberitahukan kepada dirinya agar berbagi kepada orang yang membutuhkan, dan berbagi ke sesama. Dan di sini juga, seorang Aris akan memberikan suatu support dan motivasi kepada seorang Libra agar lebih fokus dan lebih ikhlas untuk berbagi. Dan untuk support energi yang mereka dapatkan adalah Page of One Secara umum Page of One itu diartikan seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun Dan di sini menggambarkan seorang Aris akan memberikan masukan kepada seorang Libra agar Berbagi kepada orang yang membutuhkan dan secara ikhlas berbagi kepada orang yang membutuhkan dan di sini, tindakan itu didukung oleh seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun, tidak lain dan tidak bukan adalah anak mereka sendiri. Dan jika kartu belanjaan kita gabungkan dengan zodiak yang keempat, yaitu zodiak Aries di sini menggambarkan seorang Aries akan memberikan dukungan yang penuh kepada seorang ibah agar berbagi kepada sesama orang yang membutuhkan. Dan tindakan itu didukung oleh seorang anak yang tidak lain dan tidak bukan adalah anak mereka sendiri. Dan dengan kaitan di sini menggambarkan seorang Aries dan seorang Libra akan melakukan usaha, namun mereka pasrah tapi yakin mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi meskipun mereka sering berbagi kepada orang yang membutuhkan. Dan di sini mereka mendapatkan intensitas kecocokan di angka 91% cocok sampai tua. Dan kita review kembali bahwasannya zodiak yang cocok berpasangan dengan seorang zodiak Libra adalah yang pertama zodiak Virgo. Yang kedua zodiak Scorpio, yang ketiga Aquarius dan yang terakhir adalah zodiak Aries. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan zodiak yang cocok berpasangan dengan seorang Libra. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata, saya ucapkan was.